Natal membawa kebahagiaan bagi kita semua. Ini adalah momen di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Sekaligus memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Cadangan telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra tunggal, maha kudus, satu-satu. Jawaban Juru selamat dunia Kristus Tuhan Dia firman yang jadi manusia Bawa pengharapan Paha bulia penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala. bahwa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, dia firman yang jadi. bahwa pengharapan bagi kita terima kehidupan yang kekal juru selamat dunia Kristus Tuhan Dia Pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang...